Ada tips nggak buat teman-teman terutama yang apa ya yang lulusan SMK, yang seperti Fauzan, terus apa yang ingin berkarir sebagai developer? Jadi developer keren ya intinya. Dengan cara ngikutin developer keren yang lain sih. Misal kita mau belajar coding, ikutin Mas Riza. Belajar data engineering, ikutin Mas Weli Tambunan. Belajar cloud, ikutin Mas Imran Nagi. Jadi kita follow sospeknya, baca blognya, dengerin podcastnya, tanya buku apa yang dibaca. Jadi intinya kita ngeklon ilmu dari developer-developer keren yang lain sih. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah Bersama dengan lulusan SMK lagi, kita kedatangan lulusan SMK lagi kali ini. Uh, kali ini bersama Fauzan Faturrahman uh, Dia sekarang bekerja di Mekari sebagai Software Engineering in Test. Ya. Dan juga suka nih hobinya bikin-bikin chatbot. Kita langsung sapa aja. Halo Fauzan, apa kabar? Halo Mas Riza. Alhamdulillah puji Tuhan baik. Mas Riza gimana? Uh, baik, baik, baik. Masih diberi kesehatan dan juga masih diberi kesempatan untuk uh, ya yeah, menyapa pendengar ya uh, apa, Memanjakan kuping pendengar ya <laughs> Nah uh, kali ini kita akan cerita, uh, mendengarkan cerita Fauzan Gimana ceritanya uh, Fauzan ini bisa sampai uh, saat ini menjadi software engineer Mulai dari awal banget belajar komputer atau belajar ngoding itu kapan sih? Oke, jadi dulu waktu saya SMP kelas 2 kan ada pelajaran TIK kan ya Teknologi, mm -hmm. informasi, komunikasi Nah di pelajaran itu guru saya ngasih tugas untuk bikin blog dengan tampilan sebagus mungkin. Jadi waktu itu saya bikin blognya pakai blogger. Nah terus saya googling tuh gimana cara memperbagus tampilan blog kayak gitu-gitu. Terus saya nemu artikel, saya ikuti tutorialnya yang mana ngubah template HTML dan nambahin tag HTML. Dulu waktu itu saya belum tahu apa itu HTML, apa itu modding. Jadi saya coba masukin aja tuh tag HTML ke template si template html blognya terus saya save aja deh waktu di refresh langsung muncul tuh kayak gif naruto lagi lari di pojok blognya. nah situ saya mikir kok ajaib banget ya cuma nambah beberapa baris kalimat langsung muncul gambar gitu jadi saya pikir pasti banyak hal keren lain sih yang bisa dilakuin kalau kita ngerti komputer gitu jadi saya waktu itu memutuskan untuk pilih jurusan yang mendalami komputer sih Oke, okay, nah menarik ya. Jadi, mulai awalnya itu sebenarnya terekspos dari HTML CSS untuk membuat ya? Yeah. Uh. Template ya, template web gitu ya. Yeah, so. mm -hmm. Blog terus, habis itu tertarik uh, mendalami. Ternyata nih bisa di, di macam-macam ini, uh, apa ya? Templatenya gitu ya. Terus habis itu merasa kalau komputer ini potensinya besar sekali. Akhirnya belajar programming atau uh, masuk SMK pada saat itu, atau gimana masuk SMK sih? Masuk SMK, SMK jurusan? Jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Teknik Komputer dan Jaringan, tapi di Teknik Komputer dan Jaringan kan nggak ngoding kan sebenarnya ya? Itu, jadi lebih ke setup server, mikrotik, parabola sih gitu sih Oke, okay. nah terus porsi apa ngodingnya sendiri uh, apakah dijalankan sebagai hobi aja Atau belajar autodidak sendiri ketika selesai sekolah atau gimana? Saya waktu itu belum tahu programming sama sekali ya, jadi cuma ngikutin SMK aja sih Oh, Oke okay. jadi belum belum apa belum kepikiran kalau ada ternyata ada dunia programming yang yang menarik gitu ya? itu ya. nah terus terjun ke dunia programmingnya kapan waktu habis lulus SMK saya ikutan bootcamp Nah hmm. dari situ saya belajar modding sambil belajar bikin startup itulah oh, Oke okay. jadi ada program bootcamp hmm. eh, yang tujuan akhirnya adalah bikin produk eh, tek eh, produk teknologi atau startup gitu ya Ya tuh. Hmm, programnya tiga bulan. Tiga bulan. Dan di bootcamp itu belajar apa aja? Belajar ngoding saya bagian web, jadi bikin CMS, API, sama belajar bisnis juga untuk okay. startupnya. Untuk startup. Hmm. Untuk start jadi uh, pada saat itu Fauzan bikin apa di di bootcamp itu? Saya bikin marketplace untuk laundry sih. Dengan teknologi apa? Pakainya PHP sama mobilnya pakai Java. Okay. Tapi saya cuma bagian dua Webnya juga. Hmm, Berarti itu uh, itu kan baru pertama kali ngerasain pengalaman ngoding kan ya? Iya. Yeah. Gimana perasaannya waktu itu? Susahkah merasa kesulitan atau merasa ah, gampang gitu? Kalau menurut saya ngoding itu seru ya. Seru karena kita bisa bikin sesuatu dan dengan ngoding itu kita bisa bikin apapun yang kita mau gitu. Terus kalau waktu kita ngelihat hasilnya rasanya kayak... Bangga banget gitu. Terus juga, misal waktu kita belajar nih, belajar ngoding, terus kita bikin bug, kita berhasil soft bug Itu di situ ada perasaan spesial, seneng campur puas gitu sih yang susah ditemuin di hal lain. Okay. Jadi, menurut saya ngoding itu seru, seru banget, seru ya. Ngoding itu seru sampai ketika kita ketemu masalah. Pernah ketemu masalah gak sih? Pernah, pernah. Pernah ya. Terus kalau misalkan mentok gitu ya, bingung ini harus diapain nih, udah dicoba ini, dicoba itu, gak bisa-bisa. Uh, biasanya Volkswagen ngapain kalau kejadian seperti itu? bisa kita bikin bug gitu ya, terus kita udah googling berjam-jam tapi si bugnya masih belum solve. gitu Disitu kan kadang kepikiran kalau susah banget ya, pengen nyerah tapi cara mengatasinya tanya ke yang lebih senior sih di bootcamp kan ada ada gurunya tanya ke guru atau di tempat kerja ada senior tanya senior atau tanya ke komunitas juga bisa Oke okay, jadi solusinya ya diskusi mungkin ya diskusi sama teman kantor atau teman kuliah atau komunitas dan lainnya -lain tuh hmm, oke okay. Nah, mungkin boleh diceritakan juga, jadi setelah uh, lulus SMK, ikutan bootcamp, terus uh, bisa sampai saat ini di Mekari itu gimana sih jenjang karirnya atau perjalanan karirnya? Singkat-singkat aja. habis bootcamp itu saya kerja di Radialabs, salah satu IT konsultan di Bandung, sebagai QA engineer. Setelah saya satu tahun jadi QA engineer, saya pindah role jadi developer. Di Radialabs saya ngoding... Chatbot sama front end, tapi lebih banyaknya chatbot sih. Udah dari Radialabs itu ke ChatBis, sama jadi chatbot developer juga, dan setelah itu sekarang dimekari jadi SDT. Oke, nah mungkin selama perjalanan karirnya Fauzan dari awal sampai saat ini ada nggak sih momen atau kontribusi yang paling membanggakan menurut Fauzan sebagai developer? Ada ada. Ini waktu di ChatBis sih. Jadi kemarin-kemarin itu saya develop chatbot untuk yayasan kesehatan. Si chatbot itu punya beberapa fitur, diantaranya ada FAQ. Jadi si chatbot itu bisa ngasih informasi tentang kesehatan. Misal, apa itu COVID, apa aja varian COVID, dan sebagainya. Terus ada juga fitur beli obat. Jadi user bisa beli obat lewat chatbot. Sama ada fitur konsultasi langsung sama dokter. Nah setelah chatbotnya live, kami dapat feedback yang positif. Si kliennya tuh bilang gini kayak, makasih ya mas, ini jadi banyak user gampang beli obat dan bisa konsultasi langsung ke dokter chatbot ini bermanfaat banget gitu nah disitu saya ngerasa terharu ya sekaligus bangga gitu karena kodingan saya bisa nolong orang banyak gitu disitu saya ngebayangin mungkin aja karena kodingan saya ada orang yang asalnya sakit bisa jadi sembuh karena konsultasi sama beli obat lewat chatbot menurut saya itu sih kontribusi yang paling membanggakan Oke, jadi bikin uh, apa chatbot untuk uh, membantu orang yang sakit supaya cepat sembuh gitu ya? Iya. Ya. Mantap. Nah, kalau sebaliknya ada nggak sih? Uh, apa Momen-momen uh, yang memalukan gitu? <laughs> ada. Boleh diceritakan mungkin. Yang memalukan ya. Ini sering banget sih, sering banget kejadian. Jadi misal kalau saya lagi demo ya, atau presentasi ke klien, si program yang dibikin tuh suka tiba-tiba ada kejadian aneh gitu. Misal, Server tiba-tiba mati, atau tiba-tiba muncul bug aneh apa gitu. Padahal sebelum presentasi itu udah dites dulu, "cara ya mana-mana aja gitu." Tapi waktu presentasi malah error gitu. Nah, ini memalukan sih. Terus pada saat presentasi gitu, apa yang biasanya Fauzan lakukan? <laughs> ya, gimana ya? Tadi jalan kok, Mbak. Oke, oke, oke. Spike bilang ini bisa gak sih orang? Oke. Iya, iya, iya. itu emang sering ya, emang sering demo aplikasi di depan klien gitu ya atau demo coding pada saat eh, misalkan apa ya, misalkan di presentasi atau pada saat eh, sharing di meetup gitu ya. Itu sering kejadian ya. Mungkin sekarang udah biasa ya karena sering sali, saking seringnya kali ya. <laughs> ya Udah udah biasa. Oke, okay, oke. Okay. Wah lucu juga. Nah, Hozan uh, punya mentor nggak sih? Wah, banyak sih mas. Banyak? Mungkin boleh disebutkan satu atau dua atau tiga juga boleh. Jadi, di tiap company yang saya pernah tempati ya, semua senior itu saya anggap mentor gitu. Dulu okay. di Radialabs ada Mas Iwasugriwa engineering manager, ada Mas Rudi Hartono, VP of engineering, ada Mas Ade Rivaldi, PM, ada juga Pak Tito Dani Suara dan Pak Punya Pramudia, co-founder. Itu cuma di live saja ya. Di, di chatbiz di Mekari pun saya punya mentor gitu. Di chatbiz misalnya ada Kenny Van Zaki, di Mekari ada Burhanuddin Hakim sih. Sama ini juga sih, saya dapat mentorship dari buku gitu. Jadi gak, gak langsung ke orang itu Jadi misal kita mau bangun startup nih, tapi mentornya Bill Gates gitu atau kita mau invest tapi mentornya Warren Buffett mungkin kan kita belum bisa bertemu sama mereka ya atau kita pengen belajar tapi orangnya udah nggak ada misal pengen belajar Filsafat Stoa dari Marcus Aurelius kita kan nggak bisa bertemu sama dia karena dia udah nggak ada tapi orang-orang ini -orang itu kan nulis buku dan kita bisa baca bukunya gitu jadi menurut saya baca buku itu sama aja kayak dimentorin langsung sama orangnya gitu sih hmm. Jadi zaman sekarang itu mentor bukan hanya orang yang kita ketemu langsung terus apa sharing session tiap minggu atau tiap bulan yeah. gitu ya. Tapi buku pun bisa, buku biografi dan lain-lain pun bisa sebenarnya bisa kita yeah. jadikan suri taul gitu ya, sosoknya gitu yeah. ya. Oke, okay, wah menarik juga nih. Jadi bisa buat alternatif kalau... Teman-teman yang belum punya mentor gitu ya, mungkin bisa baca buku apa ya, bisa cari apa developer idolanya terus cari bukunya mungkin ya, ya atau artikel-artikel ya, ya. artikel yang berkaitan gitu ya. Mm -hmm. Oke, nah kalau selain mentor ada nggak sih sosok developer atau engineer yang diidolakan? Ini banyak juga sih ya, banyak ya, boleh ya. lah sebutkan beberapa lah. Ya ada Mas Riza, ada Mas Weli Tambunan, Mas Imre Nagi, Mas Iqbal Farobi banyak sih Mas nggak bisa disebutin semuanya nih. influencer tech semuanya ya oke oh, iya. <laughs> oke okay, okay. uh, jadi sekarang kan Al Fauzan udah di Mekari nih sebagai software engineering software development engineering in testing ya tuh nah, oke okay. atau disingkat SDET iya saya belum familiar dengan dengan role itu mungkin boleh dijelaskan pekerjaan sehari-harinya seperti apa sih kalau di Mekari ya QA itu kan dibagi tiga ya ada QA analis hmm. QA manual sama SDT. QA analis tugasnya bikin test case. QA manual tugasnya ngetes manual. SDT tugasnya bikin automation test sama ngelakuin performance test atau security test juga. Jadi day to daynya biasanya bikin automation test sih. Oke, bikin automation test. Ya. Itu boleh di share nggak? Pakai uh, teknologi atau bahasa pemrograman atau platform apa? Pakainya Ruby. Untuk webnya pakai Selenium. Kalau mobile pakai Appium sih. Oh oke, okay. jadi uh, toolsnya kebanyakan pakai itu ya base-nya on ruby ya, ruby yeah. rails atau ruby uh, bahasanya ya. Iya. Yeah. Nah, Fozan kan ini lulusan SMK nih. Kira-kira hmm. ada perasaan kayak inferior nggak sih dibandingkan teman-teman yang mungkin punya kesempatan kuliah uh, yang apa punya jenjang pendidikan yang lebih tinggi lah. Kayaknya enggak sih ya. <laughs> nggak ya. Hmm. Ada ada apa ya? Mungkin Fauzan bisa bisa share juga apa sih keunggulan seorang anak SMK dibandingkan lulusan SMA atau lulusan kuliah gitu. Ada gak sih? Kalau lulusan SMK kan biasanya udah kerja umur berapa ya? 18 kali ya? Hmm. SMK umur 18 udah kerja, sedangkan yang kuliah mungkin 20 berapa. Jadi punya lebih awal sih. Iya, masih harus 4 tahun gitu ya. Hmm. Jadi punya pengalaman lebih awal gitu ya. Betul. Nah kalau di luar pekerjaan ada hobi apa mungkin uh, selama ya beberapa tahun belakangan ini mungkin punya hobi di luar programming mungkin atau di luar uh, pekerjaan? Ada. Hobi saya baca buku sih. Baca buku ya. Sama main kucing. Ha. Wah main kucing. Kucingnya ada berapa? Di rumah ada, ada tujuh. Ada tujuh. oh. Wow. Banyak sekali, oke, okay. uh, ngomongin uh, hobi baca buku nih, jadi bisa langsung kita tanyakan nih, kira-kira buku terakhir yang Fauzan baca yang mengubah mindset Yang mengubah mindset ya, ini sih, You Do You by Alexandro Ruby Oke, okay. itu buku bercerita tentang apa? Banyak ya tentang karir, ikigai, investing. Banyak banget sih yang dibahas. Hmm. Uh, apa ada ada satu pelajaran atau beberapa pelajaran yang paling penting yang menurut Fauzan uh, sangat relate dengan uh, Fauzan saat ini? Yang paling penting di situ dijelasin ada beberapa tipe orang. Yang pertama orang tipe strip. Jadi, jadi dia itu generalis, bisa beberapa hal, tapi tidak spesialis di satu hal. Terus ada tipe I, spesialis. Misal yang strip tadi itu dia bisa ngoding, bisa desain, tapi... Nggak jago-jago nggak banget gitu. Biasa-biasa aja gitu ya. ya biasa -bisa tipe aja. Tapi dia bisanya banyak gitu ya. Ya. Tipe I cuma satu spe spesialis aja. Misal dia bisa ngoding tapi cuma ngoding doang gitu. Yang lainnya nggak bisa. Nah terus di situ di buku bilang kita harus jadi tipe tipe M gitu. Kita bisa, kita generalis. Sekaligus spesialis kita bisa, kita punya beberapa keahlian. Dan di tiap keahlian itu kita jadi spesialis juga. Misal. Saya ngoding nih, saya jago ngoding. Terus saya juga bisa project management dan saya juga jago project management kayak gitu sih. Oh, ada tipe yang baru, jadi hybrid gitu ya? <laughs> ya. Ah. Oke. Okay. Nah, se sekarang kalau frozen sekarang kalau bisa menilai diri sendiri, frozen itu udah termasuk yang generalis kah atau spesialis kah atau yang tengah-tengah? Oh, tadi itu saya lupa bilang ada tipe, tipe tipe T juga. Jadi ada tipe strip, tipe I, tipe T dan tipe, tipe M. Tipe, tipe, tipe I, T ini. Dia bisa beberapa, tapi spesialis di beberapa gitu. Saya kayaknya tipe T sih. Spesialis di satu hal gitu ya? Betul. Okay. Misal dia bisa desain dikit-dikit, tapi modinya jago gitu sih. Kalau Pozen sendiri, tipenya apa? Tipe, tipe T sih kayaknya. Tipe T ya? Hmm, nah. oke. Okay. Uh, okay. Nah, ngomongin uh, tipe T, berarti kan apa? Uh, ngelihat dari profilnya juga, Pozen ini sangat tertarik dengan chatbot. Apa sih yang membuat Pozen uh, tertarik dengan dunia chatbot? Karena kalau chatbot itu kita kayak langsung interaksi dengan manusia gitu ya Nggak nggak kayak ke komputer gitu Jadi lebih ini sih, lebih keren menurut saya Jadi kalau chatbot itu user interface-nya bukan, bukan web atau bukan, bukan aplikasi wajib. Tapi lebih ke percakapan Perkaraan ya Percakapan itu. dengan manusia ya, conversation Garok. gitu ya Hmm. Ya, kalau ya. boleh di-share mungkin tools-tools uh, andalan Fauzan kalau mau bikin chatbot apa aja sih yang biasa dipakai saya biasanya pakai serverless Node.js ya pakai Lambda Function sama DynamoDB sih itu kenapa mungkin bisa di-share alasannya kenapa pakai itu kalau pakai Lambda Function karena gak usah mikirin server dan kayaknya buat chatbot cocok banget sih karena kan dia apa? dia nge -chat, hit, chat, hit kayak gitu-gitu sih Ya, event driven ya. Ya, event driven benar. Jadi kalau apa? Kalau ada yang ngechat aja, baru dia nyala gitu ya? Ya, betul-betul. Hmm. Terus ada framework apa gitu yang biasa dipakai untuk uh, bikin chatbotnya sendiri? Kalau dulu di di Radialis pakainya Kata .ta ya, tapi kalau yang lainnya bikin framework sendiri sih. Oh, bikin framework sendiri. Uh -huh. Kalau di Makari sekarang uh, uh, ada bikin chatbot juga atau uh, fokus ke testing?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 Kita mau belajar ngoding, ikutin Mas Riza. Belajar data engineering, ikutin Mas Willy Tambunan. Belajar cloud, ikutin Mas Nagi. Jadi kita follow sospeknya, baca blognya, dengerin podcastnya, tanya buku apa yang dibaca. Jadi intinya kita nge-clone ilmu dari developer-developer keren yang lain sih. Hmm, oke. Okay. Tapi kalau ngikutin gitu, kita nggak ngikutin mentah-mentah dong kan? Ya. Yeah. Iya. Yang, yang diikutin apanya sih? Mereka kan biasanya suka nulis blogan, bikin podcast, ikutin itunya sih. Jadi apa ya, bukan hanya sekedar mengidolai seseorang, tapi juga melihat gimana cara dia belajar okay. gitu ya. Atau uh, ketertarikan dia kemana gitu ya, buku-buku uh, rekomendasinya apa gitu ya. Hmm oke, okay. berarti podcast ini juga salah satu yang bisa dijadikan bahan pelajaran kali ya? Bisa, bisa banget <laughs> Gimana kalau ada teman-teman uh, yang dengar gitu ya mau ngobrol sama Fauzan mungkin di dunia maya Mungkin ada sosial media yang bisa di-share? Bisa di linkin sih Fauzan Maturahman atau di, Siapa? di Twitter username nya Super Jantung Super Jantung, yeah. oh, lucu ya namanya okay. ya Biasanya nge-tweet apa? Biasanya nge-tweet, nge sih biasanya <laughs> Nge-retweet <Okay. laughs> Nge-retweet dari developer keren yang lain asik Mantap, mantap, mantap Oke, okay. nah uh, sebelum mudahan nih uh, Mungkin ada pesan penutup Pesan penutup, mungkin ini ya Kalau menurut saya, hidup itu kayak game Ada stage demi stage, level demi level Semakin tinggi stage-nya, semakin gede reward-nya Dan semakin gede impact-nya Kalau kita mau dapat reward yang gede Atau bikin impact yang gede Kita juga harus naikin level kita Salah satunya dengan cara tadi Clone ilmu dari developer-developer keren dan belajar tiap hari sih. Jadi, kalau kita belajar ya, tiap hari, kita setiap hari improve satu persen. Itu kan nanti akan compounding, dan di akhir hasilnya akan terasa banget gitu. Jadi, kalau kita jadi lebih baik, semua yang di sekitar kita juga akan jadi lebih baik gitu. Jadi, bikin sesuatu, solve problem, saya yakin banyak project yang menunggu untuk ditemukan gitu. Itu sih, wow, gila, mantap. Si. Pesannya. Setelah mendengar pesan Fauzan saya jadi bertanya-tanya. Fauzan kalau sekarang sehari-hari bekerja misalkan dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Uh -huh. Ada masih menyempatkan untuk belajar gak setelah jam kerja atau sekarang sekarang saya lagi ini ya, bangun startup sama temen dan bikin chatbot non-profit. Jadi masih belum ada waktu untuk belajar sih. Jadi ngerjain itu sih waktunya. Uh, wow, wow, jadi... Oke jadi apa waktu senggangnya digunakan untuk membuat startup atau chatbot ini ya? Iya yeah, tuh. Oh menarik jadi uh, di luar jam kerja juga mengerjakan proyek gitu ya? Iya. Yeah. Wah luar biasa produktif sekali hebat. <laughs> <laughs> Oke kalau gitu terima kasih banyak Fozan ceritanya menarik dan cukup inspiratif apa pesan-pesannya juga sangat luar biasa sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Riza Fahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash Rizal atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!